yang pertama ada info lanjut dari skin Skywing Kereta Salju atau Slutge Bundle Jadi dikabarkan akan segera hadir skin Skywing Kereta Salju di game Free Fire Dan berikut adalah trailer perilisan dari skin Skywing Kereta Salju ini untuk bagaimana full tampilan dari skin ini sudah pernah gua bahas ya cuy. Untuk di Free Fire server luar seperti Vietnam, skin ini rilis pada event Vindet Wheel. Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan skin ini akan hadir pada event yang sama atau pada web event berhadiah skin Skywing. Event Moco Store misalnya. Dan berikut adalah full tampilan dari skin Selat Ge Bandel atau Skywing ini saat berada di in-game Free Fire Untuk di pulau tunggunya, skin Skywing ini memiliki fitur yang sama dengan skin Skywing Kuda Yang kemarin sempat gua bahas di video sebelumnya ya Nantinya akan muncul tombol spesial Yang dimana saat kita tekan gunakan, kita bisa terbang ke sana dan kemari Em, um, kalian tunggu di rumah masing-masing ya 10 menit lagi gua otw dah Sumpah Apa sih? Lalu untuk tampilan di in gamenya juga masih sama dengan skin skywing kuda Yang dimana jika kita menggunakan skin skywing ini Karakter kita itu tidak berada di dalam pesawat Melainkan terbang di samping pesawat Yang kedua ada full tampilan dari skin MAC 10 Cyanvir saat berada di in game Free Fire. Yang ketiga, ada info rilis skin topi sirkus Head Yellow. Untuk skin topi ini sudah pernah gua bahas juga ya Yang dimana skin topi ini bisa kalian gunakan di semua karakter Mau itu kalian gunakan pada karakter cowok maupun cewek Bisa gitu kan cuy Untuk di free fire server luar seperti Thailand Skin topi ini rilis pada event bonus top up 199 Diamond. Dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan skin ini akan hadir pada event bonus top up kurang dari 200 Diamond Atau pada salah satu hadiah event gratisan Kalau misalkan kemarin ini skin udah rilis mohon dikoreksi ya Perasaan gue belum nih soalnya Oke. Okay. Yang keempat ada tracer dan full tampilan in-game dari set bandel Ash Glare Special Event Kolaborasi Free Fire X Space Packers. yang kelima ada set bundle terbaru yang pertama, ada set bundle golden rare untuk karakter cowok. Untuk desain tampilannya, keren parah sih nih, cuy! Kayak hero valir di game sebelah ya, berapi-api. Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju dengan desain tato di bagian tangan dan perut, terus bekas luka di bagian perut juga. Terus untuk desain sarung tangannya terlihat seperti wajah devil atau iblis gitu Dengan efek aura-aura berwarna kuning Dan desain mata menyala kedap-kedip di bagian belakang atau punggungnya Terus ada skin celana dengan efek percikan api dan animasi kobaran api atau lava gitu Terus ada skin sepatu, skin rambut fire, dan skin face atau wajah Untuk di beberapa server seperti Brazil, set bundle ini rilis pada event moco store. Dan untuk di free fire server indo kemungkinan set bundle ini akan hadir pada event yang sama atau pada event gacha berhadiah set bundle. Yang kedua ada set bundle versi ceweknya. Ya, namanya juga set bundle versi ceweknya, atau pasangan dari set bundle golden Ror cowok tadi. Jadi, untuk keseluruhan desain, efek dan animasinya itu masih bisa dibilang mirip-mirip lah, cuy. Paling yang beda di sini, dari segi desain kepala harimau di bagian pundak kiri, terus aksesoris sabuk dan rantai di bagian celananya. Selebihnya, ya, masih hampir sama lah. Yang keenam, ada skin terbaru dari pet bebek atau Benny prismatic force. Untuk desain tampilannya comel-comel gemoy ya. Terdapat efek cahaya berwarna kuning, terus animasi listrik-listrik berwarna kuning di bagian belakang dan ditambah lagi dengan adanya animasi kilauan cahaya yang membuat skin ini tuh terlihat lebih keren. Dan skin skin pet seperti ini biasanya hadir pada event gratisan cuy. Yang ketujuh ada trailer rare item spesial event Winterland. Yang kedelapan. Ada info lanjut dari skin tinju Frozen Flam pants. Lagi-lagi untuk full tampilan dari skin tinju ini sudah pernah gua bahas ya. Untuk di beberapa server seperti Rusia, skin tinju Frozen Flam ini rilis pada event Token Tower. Dan untuk di Free Fire Server Indo kemungkinan skin ini akan rilis pada event yang sama Atau pada event gacha berhadiah skin tinju Seperti event Vindade Wheel misalnya Yang kesembilan, ada info rilis skin dari kendaraan motor Ice Blossium. Untuk bagaimana tampilan dari skin motor ini banyak dari kalian yang sudah tahulah ya. Untuk di Free Fire server luar seperti Brazil, skin motor ini rilis pada event bonus top up 500 Diamond Dan untuk di Free Fire server Indo, kemungkinan skin ini akan hadir pada event yang sama kurang dari 400 Diamond. Yang kesepuluh, ada info lanjut dari event diskon Mystery Shop 19.0 Baru-baru ini di channel Kulger telah mengupload konten yang dimana GM kita Bang Ari mereview set bundle Flag Black dan Frosty Sauti Yang kemungkinan besar kedua set bundle tersebut adalah set bundle yang sudah dikonfirmasi atau di-fix menjadi hadiah set bundle utama dari event Mystery Shop Part 2 di sisi lain, gua juga mendapati bahwa untuk di beberapa server, kedua set bundle ini telah dikonfirmasi menjadi hadiah utama dari event Mystery Shop 19.0 Untuk di Free Fire, server Brazil diungkapkan bahwa event Mystery Shop ini rilis pada tanggal 28 jika tidak ada perubahan Apabila jika ada perubahan, jadwal Mystery Shop ini akan hadir pada tanggal 5 Januari 2022 mendatang Sedangkan untuk di server Indo sendiri apabila kita flashback ke beberapa bulan yang lalu Tepatnya tanggal 20 Oktober Bang Ari pernah mengupload konten bundle Mystery Shop tapi yang dibahas malah bundle Elite Pass Dan di tanggal 22 Oktobernya Mystery Shop baru dirilis Maka dapat gua simpulkan bahwa event diskon Mystery Shop Part 2 ini Kemungkinan besar akan hadir sekitar tanggal 24 atau 25 Desember cuy tapi feeling gue tanggal 24 sih Dan buat kalian yang nanyain apakah ada Elite Pass diskon pada Misterio Shop Part 2 kali ini Gue juga belum tahu pasti cuy Karena belum ada konfirmasi langsung dari kakek Legend Garena Sedangkan untuk apa saja isi dari event Misterio Shop Part 2 kali ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini Bisa nggak cuy kalian bantu like video ini? ya nggak usah banyak-banyak lah tembusin 5k like aja gua udah terima kasih banget loh dan buat kalian yang sudah like video ini gua ucapin terima kasih banyak dan gua doain kalian mendapatkan diskon gede atau besar di event misteri shop besok ya oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini